Jangan pernah berpikir untuk korupsi dimanapun kamu berada. Saya akan tunjukkan pekerjaan freelance yang menghasilkan dolar ketika kamu di rumah saja. Selamat datang di channel Erjo. Yang pertama, saya akan tunjukkan web yang bisa menghasilkan uh, uang buat kita. Web ini dari beberapa web ini dari luar negeri. Yang pertama adalah 500px.com Ini web untuk kamu yang suka desainer desain foto ya. Kamu bisa upload desain-desain foto. Dan kamu bisa lisensi di web ini. Kemudian jika ada orang tertarik bisa membayarnya. Ya, kamu yang suka photoshop, yang putus suka desain foto uh, bisa uh, bikin login di 500 pack ini dan kemudian bisa mengolah um, foto dan bisa dijual di sini. Yang kedua, langsung cepat saja. Ada satu web namanya Fiverr.com. Web ini dari luar negeri, web ini uh, membernya sudah banyak di sini banyak sekali ya. Ada konten kreator ada UI UX design, ada juga bayarannya lima dolar. Ada begitu banyak lowongan di sini. WordPress uh, website bayarannya 50 dolar. Kamu dapat memilih pekerjaan yang kamu suka, skill yang kamu punya, misalkan uh, designer web, apakah engineering uh, programmer, desain grafis bisa memilih pekerjaan di sini dan project akan dibayar dengan dolar dari ini sudah terbukti karena fiverr.com ini membernya sudah banyak sekali. Yang ketiga, cepat. Yang ketiga ada talent design, Dser. Ini web luar negeri juga ada begitu banyak pekerjaan, kita boleh lihat ada language translation. Translation, ini adalah Translate pekerjaan, translate bahasa, freelance uh, blocking job, ada medical tracing, trace, transaction job nah, ini untuk uh, kesehatan ya, ada online teaching job ini pekerjaan-pekerjaan yang bisa kamu anjil ya kamu ambil di talent di yang pertama dari ada 500px, kedua ada fiverr.com Ketika ada talent di share, ya, ini dapat membantu kamu, walaupun kamu di rumah, kamu bisa menghasilkan dolar dengan proyek-proyek yang bisa kamu selesaikan dengan waktu yang ditentukan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Uh, terima kasih.